Assalamualaikum, soulmate. Ketemu lagi di masalah emak ada. Wah, kakak Indi, ramai ya hari ini. Ya. bukan cuma ada Mimi, Cindy dan Mbak Inka, tapi Waalaikum. banyak soulmate yang datang main-main ke tempatnya Mea. Yeah. Eh, seneng yeah. banget. Terima kasih ya semuanya. <laughs> Kembali lagi. Walaupun rame-rame iya. banyak tamu, bukan hmm. berarti kita tidak mengangkat masalah. masalah. Tetap iya. dong, mm -hmm. kita membahas tentang masalah. Tentang masalah, hmm. Betul. tapi kali ini Mi, mm -hmm. kita spesial nih Kita mau membahas akarnya, kenapa sih bisa jadi masalah. Ah, Kepahaman okay, okay, apa yang enggak okay. ada, sehingga uh -uh. banyak hal-hal keseharian -hal se kita jadi masalah, benar kan? Iya. Gimana teman-teman ya? punya masalah? banyak, oh, banyak. banyak. So, karena punya masalah makanya main ke kemey iya. ya kan gitu itu kan, ya? kan ya <laughs> itulah iya lah hidup ya hidup tuh memang cobaan ya emang betul, ujian, betul. memang ujian memang diuji tapi cobaan, ya, gitu betul. Kan. betul betul banget sih ya, cuman nah. bagaimana kita hmm. menyikapinya betul. tergantung punya dari sudut pandang apanya ya. itu yang terpenting yang akan kita share kan justru hari berbagi ini. wawasan di masalah ya. memang ada ini betul. dan hari ini tuh akan hmm akan -hmm. uh lebih apa ya basic sebenarnya ini ya, mm -hmm. kepahaman basic yang sebetulnya kita semua mesti punya ya kan nih untuk iya supaya dong. menentukan sudut pandang itu jadi lebih mudah yeah. ya yeah. kan? Iya nggak sabar pastinya kita selalu nggak sabar kan kalau <laughs> <laughs> kamu pun kamu pun <laughs> <laughs> nah, jadi gini nih mbak Inka nah kan kayak yang tadi yang dari prolog sama Cindy juga mm -hmm. gitu ya ini kan uh, banyak banget ya, kayak Mimi, Cindy, gitu dan teman-teman di sini kan tuh pengen banget ya mbak, uh, kita lah kita beragama. Mm -hmm. Tapi kan kadang-kadang beragama itu sepertinya susah banget ya, mm -hmm. <laughs> gitu kan jadi eh uh, pengen belajar mis, ya, gitu ya, seperti ada yang, yang bilang, mis, gitu terus ya. beragama itu kita paham banget bahwa kita butuh. Tapi juga kita mau belajar. Tapi sebenarnya bagaimana sih gitu untuk mendapatkan e, pelajaran, ajaran, aga, ajaran ajaran agama ini yang bisa kita secara benar uh -huh. e, membuat kita menjadi lebih baik gitu loh Mbak. Nah uh -huh. itu apa ya Mbak? Ini pasti kan tadi kata Cindy ada akarnya. Iya, nah, pemahaman bisi. Mm -hmm. ya. Pertama mau nanya dulu. Emang teman-teman nih, Bicitina, Mbak Yuna, Mbak Ima, Dema, Kiki. Mas Aji, Zizi, sama Farida, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Apakah ada pertanyaan kenapa sampai menanyakan how to bagaimana supaya taat? Iya. Kita kayaknya ada sih pertanyaannya. Kita, kita, berikan dulu, kita berikan dulu, kita berikan dulu. Bapak Aji mungkin yang bapak-bapak di antara kita yang cakep-cakep ini, oh, iya. Betul. iya kan? bapak yang hadir di sini hari ini silakan Mas Aji. Pertanyaannya, berarti. Pertanyaan sih simple ya, tapi mungkin universal untuk semuanya. Aku nih terutama sebagai laki-laki, kan aku punya kewajiban ngikuti sholat Jumat. Umur sudah 50 tahun lebih. Berarti aku sudah berapa puluh kali tuh, ikut sholat Jumat. Tapi kenapa ya, aku mendengarkan ceramah tapi pulang dari sholat Jumat, kok kayak gak ada perubahan apa-apa sih. Hmm. Kenapa tuh ya, nah, itu mungkin hmm. ke, dari iya gitu. gitu, jadi kenapa gitu, padahal ceramahnya bagus-bagus gitu. kayak gak ada membekas deh. Hmm. Hmm. Itu sih pertanyaan aku. Oh, iya, karena Mas Aji masih marah, masih mudah marah gitu, iya. ya, masih mudah iya. gitu ya. artinya jadi udah belajar agama, tapi kok sulit mengamalkannya gitu? Ah, iya. Mm -mm, mm -mm. Betul. iya, betul. Artinya kayaknya tahu deh, apalagi kan aku juga sekolahnya dari SD, SMP, SMA kan dapet ya belajar agama. Terus ditambah lagi tuh, selama sholat Jumat setiap minggu loh, tapi ilmunya aku dapet itu gak bisa aku amalkan. Kenapa gitu ya? Nah, gimana nih, jadi hmm. pertanyaan ya? Masih ya. jadi masalah ya? mas Masih ya. iya, oh, oh. iya, pengen tahu dong, Belajar jadi agama kok enggak ber tidak menjadi perilaku gitu ya mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, nanya mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, apa namanya ujian pada saat kita punya menjadi tidak punya dalam konteks uh, material itu hmm. apakah sudah termasuk dalam ujian hidup dan itu aja sih mbak pertanyaannya uh, terima kasih yang... punya terus hmm. nggak punya gitu hmm. oh. Wah, seru hmm. pertanyaannya beragam ya iya. mau langsung ingat jawab apa gimana boleh oh. gimana langsung ya mbak yang... bantu kita untuk ini ya jelasin ya jadi memang ya. nih Kenapa uh, memang ini pertanyaan yang bagus? Soalnya kan kita pengennya gimana caranya agama uh, Al-Quran yang kita pelajari itu jadi perilaku kita kan gitu ya? Tentunya untuk orang-orang yang punya kepahaman seperti ini nggak uh, bisa mengamalkan Al-Quran itu atau perintah Allah itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Pasti harusnya bertanya gimana nih? Masa saya udah belajar e, dari kecil sampai besar, kok belum bisa juga sabar, ikhlas, berserah diri. Tentunya ini satu, kalau sampai terjawab, kenapa, pasti kita bisa, e, pasti merupakan satu yang sangat bermanfaat buat kita. Gitu ya. Hmm, betul. Ya, gitu ya, ya. ya Betul. Bayangin aja ya, udah ribuan kali-kali ya e, ikut khotbah Jumat, hmm. terus tapi tetap aja disuruh sabar iya tahu tapi enggak bisa gitu. Tentu itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Pastinya kita enggak mau terus-terusan seperti ini. jangan ya kita pengen dong melakukan perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya ini gampang. Asal muasalnya adalah sebenarnya ini dari 1500 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menginformasikan kepada kita yang Sebenarnya saya juga agak bingung kenapa enggak nyampe padahal ini sering kali dan semua semua umat Islam tuh tahu. Rasulullah mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, akan baik perilakunya. Daging itu bernama kabu Ini adalah kunci bagi manusia yang ingin taat sesuai dengan tujuan penciptaannya. Berarti kalau aku ingin perilakuku selaras dengan kehendak Allah, tentunya yang digarap adalah kalbu. Hmm. Aku juga bingung, nih, kenapa ya hadis ini sudah hadir dari 1500 tahun yang lalu, kok nggak dipakai sebagai kebenaran yang memudahkan kita ingin karena semua orang yang ingin belajar agama pasti tujuannya pengen taat, setuju nggak? Pasti. Itu kan pengen belajar, agama pengen taat kan? Tapi nggak taat-taat, harusnya kan kita bertanya, kenapa ya? Nah yang ada, kita mengisi, menggarap akal, tapi kita tidak menggarap kalbu. Padahal Rasulullah bilang, perilaku kita ditentukan oleh kalbu. Nah, Kenapa sih kita nggak seperti itu? Mungkin ada satu sudut pandang yang bisa aku bagikan yang memudahkan bagaimana sih siapa sih sebenarnya yang harus belajar gitu? Ya aku mau mencoba hmm, apa ya hmm, membagikan satu sudut pandang mengenai perjalanan kita. Jadi Aku cuma mau begini, kan? Eh, yang ingin taat siapa? Aku. Nah, yang ingin masuk surga siapa? Aku. Berarti yang harus belajar siapa? Aku. Nah, aku nih yang mana? Yang mau mesti belajar tuh yang mana? Jadi aku mau menjelaskan dulu siapa sih aku. Ya, jadi aku mau ngejelasin dulu eh, kenapa sih kita... Uh, udah belajar agama Tentunya karena kita pengen taat Kita belajar agama Tapi kok susah banget Sabar, ikhlas berserah diri Ternyata kita ada yang salah Karena kita melanggar sunatullah Yang Rasulullah bilang Dalam tubuh manusia itu Ada segumpal daging Jadi perilaku kita ini ditentukan oleh kalbu kita Bukan oleh Teori kita, akal kita Jadi kita mau lihat dulu Siapa sih sebenarnya manusia itu Nah manusia itu sebenarnya ini ada kita diciptakan secara bersama-sama di alam ruh. Di alam ruh, ini aku, kakekku, anakku, cucuku semua kita diciptakan di alam ini secara bersamaan. Nah, di dalam alam di alam ini ada kejadian penting yaitu adanya perjanjian ketuhanan antara ruh-ruh dengan Allah. Itu ada di surat Al-Araf ayat 172 ya, bahwa kita hanya tunduk patuh kepada perintah Allah. Dari alam ruh kita menunggu ada janin yang terbentuk. Ketika ada janin yang terbentuk berusia empat bulan barulah Allah meniupkan ruh ini ke dalam janin itu. Jadi dari sini ada kejadian yang penting yaitu surat asajadah As ayat 9 yang menyatakan bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Berarti terkonfirmasi bahwa anakku adalah titipannya bukan milikku. Ruh yang ditiupkannya, nah, dari di alam janin ini kita memang turun bergantian dengan anak bapak kita. Kita gitu ya, dari alam janin kita akan melanjutkan perjalanan kita ke alam sekarang ini, yaitu di alam dunia. Sekarang kita ada di sini. Alam dunia merupakan alam persinggahan, dan alam dunia ini dikatakan oleh Al-Quran sebagai alam cobaan. Jadi, kita memang di sini. Tidak bukan untuk e, piknik, kita di sini bukan untuk bersenda gurau, tapi kita di sini ada tujuannya, diciptakan hanya untuk semata-mata, hanya untuk diuji. Siapakah yang paling taat di antara kita? Dari sini alam dunia kita menunggu saatnya untuk kita melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, yaitu alam kubur, alam yang keempat. Alam kubur merupakan alam penantian, dan di alam kubur ada tiga pahala yang terus mengalir, yang bisa kita raih. Yaitu yang pertama adalah doa anak soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang membuat taat pemilik ilmu itu, yang ketiga adalah sedekah amal jariahnya. Di alam kubur kita menanti selama ribuan bahkan mungkin jutaan tahun untuk menunggu sangkakala ditiupkan yaitu kiamat, pada saat kiamat kita akan dimangkitkan bersama-sama menuju ke alam terakhir, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat inilah kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di alam dunia. Di sini kita uh, adalah alamnya konsekuensi yang harus kita tanggung dari pilihan-pilihan hmm. hidup kita ketika di dunia. Ketika kita banyak memilih. Membangkang pada perintah Allah Maka kita akan ditempatkan di neraka Ketika kita memilih Banyak men Taat pada Allah dan Rasulnya Maka Allah menempatkan kita Di surga Sebagaimana janji Allah Bahwa siapa yang taat akan kutempatkan di surga Siapa yang membangkang akan kutempatkan di neraka Yaitu surat Anissa ayat 13 dan 14 Nah Teman-teman kalau kita lihat ini ya. Jadi perjalanan manusia itu satu arah gitu. Nggak ada yang dua arah. Ya jadi karena kita perjalanannya satu arah. Kita tidak lagi yang namanya uh, mem, uh, ada ajaran uh, reinkarnasi. Itu tidak ada dalam Islam. Islam itu hanya satu arah. Nah kalau kita ngelihat di sini coba teman-teman perhatikan ya. Dari alam ruh ke alam janin, ini siapa yang ada? Ini adalah ruh yang berjalan. Dari alam janin ke alam dunia, ini ada ruh plus raga. Di alam dunia, ini ada ruh dan raga. Nah, Ketika kita berpindah alam ke alam kubur, raga tidak ikut. Di sini adalah ruh. Lalu di alam ruh, eh, di alam kubur, kita ke alam akhirat pun ini hanya ruh. Lalu yang menempati neraka atau surga adalah ruh. Jadi, ya. manusia terdiri dari dua: ada ruh dan raga. Tapi manusia yang sejati, yang hingga terminal akhir tempatnya itu, adalah ruh. Ya. Gitu. Nah raga manusia itu memiliki akal atau otak Kalau ruh dia memiliki kalbu Inilah kuncinya teman-teman Ketika kita belajar agama Yang ingin taat, yang melakukan pengabdian adalah kalbu Maka kita harusnya belajar agama itu dengan menggunakan potensi kalbu. Ketika kita melaksanakan tugas sebagai Khalifah, maka kita gunakan akal, bukan kalbu. Nah, karena kita tidak mengerti ini, maka potensinya salah yang dipakai. Kita bicara agama adalah ranah spiritual, ranah spiritual itu alatnya adalah kalbu, tapi kita gunakan akal, makanya kita pinter ilmu agamanya. Kalau ditanya kita bisa jawab, tetapi ketika Allah bertanya dengan permasalahan-permasalahan hidup, harus dijawab oleh kalbu. Kita nggak ngerti, makanya nggak bisa menjawab dengan sabar, ikhlas, berserah diri. Gimana? Oh, jadi yang bikin kita masalah itu karena... Belajar agamanya bukan untuk kabu ya mbak? Tidak iya, bukan kamu, ya, Iya. ya sih ya. Ya terus ada aku nih mm -hmm. selama ini uh, merasa gagal terus karena masih marah, yeah. masih bergunjing mm -hmm. karena yang aku asah selama ini mm -hmm. akal ilmu ilmu agama. Iya agama. Agama ya <laughs> yeah, jadi memang memang ketika kita salah pakai maka target kita enggak tercapai. Sama kan seperti misalnya kalau ada petani sama pegawai. Petani alatnya cangkul, pegawai alatnya pena. Ketika bekerja, petani dikasih pena dia bingung. Ketika pegawai dikasih cangkul, bingung. Maka memang kita harus mengerti betul siapa sih sebenarnya aku, manusia yang sejati, sehingga kita tidak salah menggunakan potensi dalam uh, belajar agama. Gitu. Mudah-mudahan ini sudah ketangkap sama teman-teman. Mungkin nanti selanjutnya kita uh, membahas ini secara lebih dalam lagi. Yeah. Wow. <laughs> ternyata aku ini kita ini semua ya Mbak Inkaya ternyata kita sama ya Mbak Ruh yang berjalan cuma itu aja ya karena ditiupkan ruhnya ke janin ibu kita masing-masing hmm. itu yang membedakan umur dunia kita gitu ya Mas Aji ya ternyata ya, hmm. oh. ya makanya kita selalu memperlakukan anak adalah anak iya. karena kita nggak ngerti bahwa Anak itu titipan. Kita baca Al-Qur'an, kita pahami artinya, tapi kita nggak bisa mengamalkannya bahwa anak itu titipannya. Ya. Ya. Makanya masih jadi masalah terus ya, buat kita ibu-ibu ya. Anak nakal, anak nggak mau nurut. An ya, banget. Iya, iya. Betul, iya. betul. Nah, hmm. tadi Mbak Inka kan juga bilang nih di sini bahwa uh, alam ketiga kita itu dunia nih yang seperti kita saat ini kan kita lagi di alam dunia terus tadi mbak Yuna juga menyampaikan gitu bahwa e, berarti dengan alam dunia itu sebagai alam persinggahan alam cobaan berarti wajar banget ya mbak seperti tadi yang mbak Yuna tanyakan e, bahwa kalau misalkan tadinya kita Secara material, ya, ya, ya. berkecukupan, ya. terus tiba-tiba jadi nggak punya, hmm. itu kan sebenarnya wajar ya mbak, namanya ya. kecobaan gitu ya mbak ya. Jadi pertanyaan Yuna jelas tadi, apakah itu cobaan? Iya, ya. karena ya. Ya. memang kita hidup di dunia ini nggak ada tujuan lain selain untuk diuji. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena yang punya jadi nggak punya itu ujian, tapi nggak punya jadi punya juga ujian. Ya. Semua Semuanya. adalah. Ujian. Mereka, boleh, boleh. Sebentar. Silakan. Jujur, yang aku merinding di sini adalah bahwa uh, ternyata kita di alam dunia ini punya tugas yang sebetulnya nanti harus dipertanggungjawabkan, kan, mbak ya? Iya. Berarti kan kita harus benar-benar tahu bahwa sebetulnya siapa nih nanti aku yang akan mempertanggungjawabkan ke depan, kan seperti itu? betul bang. Iya. Yeah. Jadi kita tidak disuruh bertanggung jawab apakah anak kita jadi dokter atau enggak, tapi kita disuruh bertanggung jawab apakah dengan anak enggak jadi dokter dan jadi dokter kita tetap bisa tahu. Hmm. Hmm. hmm. Ya ya ya. Nah itu kita ya. Diminta bekal. jawaban apakah kita bisa kaya atau miskin, enggak? Tapi kita diminta pertanggungjawabkan dengan ketetapan Allah, kamu kaya atau kamu miskin bisa tetap tetap jalankan. Ya, nah itu ya, Mbak, iya, makanya iya. belajar agama itu ya, Mbak, Jangan dan kalau salah. betul hmm. dan kalau Mimi tangkap tadi, berarti dengan satu arahnya berjalannya kita ruh, sebagai ruh ini berarti alam dunia itu satu-satunya tempat, satu-satunya alam, satu-satunya kesempatan iya. kita iya. untuk belajar bagaimana kita memantapkan diri, gitu ya. Iya. Betul banget dan tidak ada kesempatan kedua. Jadi jangan sampai salah hidup kita ini karena nggak ada kejadian yang kedua, kehidupan yang kedua, maka kita harus hidup ini uh, sebagaimana uh, SOP-nya Tuhan. Yeah. Jangan sampai salah. Dan SOP, nya silakan, silakan. Silakan tamu dulu tadi Enggak. <laughs> Jadi berarti benar banget ya bahwa uh, selama ini salah itu memang kan kita butuh agama. Karena tadi sampai ujungnya adalah adanya alam akhirat itu, makanya kita nggak boleh salah. Nah, selama ini kenapa salah? Ya, itu karena yang belajar agamanya adalah akal. Itu sementara, akal nggak ikut sampai alam sana. Nah, jadi, yang Ia. harus belajar adalah ya pakai kalbu. Gitu, iya, makasih ya. Jadi, belajar agama tuh pakai kalbu yang belajar agamanya. Ia. Mbak, aku juga mau mengkonfirmasi dari per perbedaan akal dan kalbu ini berarti ilmu agama apapun yang selama ini aku pelajarin uh, kalau hanya jatuhnya di akal berarti tidak akan menjamin aku untuk masuk ke surga dong, Mbak? Ya? Enggak, nanti kita di... Abis ini kita mungkin ada lanjutannya maka Oke. aku terangin karena ya. iya. Kenapa? Karena ini iya. kita harus tuntas karena Oke. kan teman-teman ke sini mau bagaimana iya. caranya Supaya ini jadi amal gitu kan ya Betul iya. Ini kita nanti akan bahas uh, secara detail, insya Allah, di pertemuan nanti. Di sini, yes. siap <laughs> ditunggu ya, mm -hmm. Kiki. Penjelasan berikutnya, oke. Kalau gitu, episode "Siapakah Aku to Be Continued".